Kamu tahu nggak ini apa? Ini es dari ininya kecap bangun. Yo tak serot-serot enak banget bos. Ini seger banget. Ini udah habis setengah. Jadi bikin bikin apa namanya? Pakai kecap bangun bikin apa? dicampur kopi campur kecap bango minuman ini enak banget sumpah asli yo kalau mau tahu cara bikinnya nanti habis ini kita langsung bikin awalnya sih aku jijik, jijik gitu yang bener aja kan pakai kecap bango yang ini yang ini nih kecap bango dicampur jadi kopi sampai kayak gini tuh rasanya kayak gimana nggak jelas aneh ini gitu tapi kalau dipikir-pikir ya itu kan nanti kan kita masuk di perut ya. Nah di perut itu kan isinya nyampur juga ya <laughs> Cuma kan kalau di lidah kan agak beda Ya langsung kita lihat aja cara pembuatannya Ini resep saya ini Tapi asli kalau mau dicoba enak banget Jadi kalian nggak akan nyesel untuk nonton video ini Tapi jangan lupa ya subscribe, like, and comment juga di bawah Siapa tau ada komen-komen hmm, yang bagus Nanti saya kasih giveaway kali ya Makasih banget ini udah mau nonton video saya Halo bosku sekarang saya lagi ingin nyoba ini ini sekarang ada kemarin itu lihat di Instagram itu bahwa kopi pakai kecap Bango oh, nih kecapnya yang ini jadi yo tak siapin-siapin dewe lah baru itu pakai gula aren kayak baru pakai kopi langsung pakai susu juga nah, ini susunya nih bebas aja sih sebenarnya susunya ini kebetulan pakai ultamer ini ini di warung ini kalau yang ini baru itu ya apa dia ya, pakai sendok sendok-sendok ini dipakai sendok pakan sama sendok teh sisanya itu aku pakai ini pakai apa air panas jadi ada beberapa yang katanya yang enaknya itu bisa pakai air panas ada yang bilang itu enak pakai air panas tapi aku wes nyoba aja lah jadi ya pertama itu jalan ini ya kita langsung coba aja ya ini kita coba ininya apa namanya cara bikinnya aku belum enggak tahu kok ngedengarnya itu jijik-jijik <laughs> juga ya maksudnya ini pakai kecap loh ya ini kan pakai kecap ya yang bener aja gitu ya langsung kita tes dulu ya cara bikinnya ini yang pertama ini aku tak potong dulu ya ini kan uh, aku makanya ini resepnya resep bikin coba-coba Enaknya apa enggak, aku juga belum tahu ya, tapi katanya enak banget ya. Ini lima sendok makan, jadi tak coba lima sendok makan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi lima sendok makan, ini pakai gula aren, ini belinya di toko aja, harganya Rp ribuan perak. Lalu tak tambah lagi sama. Uh, ini apa namanya 5 sendok makan air. Jadi ini uh, kalau bahasa di kimianya satu banding satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini warnanya jadi kayak gini. Ini kita aduk-aduk-aduk terus saja sampai dia betul-betul larut. Apa namanya uh, gula arennya. Ini kalau pakai air panas cepat banget ini larutnya. Tuh, ini udah. Tapi ada beberapa yang memang dipanasin. Tapi ini nggak tahu. Saya penasaran banget. Ini pakai kecap loh, pakai kecap bangau. Katanya enak banget di luar negeri itu memang pakai uh, pakai kecap itu bukan cuma buat makanan. Ya soalnya kan kecap itu kalau di ini kan asin-asin gitu ya. Nah ini udah udah jadi yang ininya yang apa yang apa namanya cairan gula arennya. Nah, ini pak dulu. si nah lalu di sini langsung dilanjutin lagi untuk yang kedua adalah kopinya kopinya ini pakai katanya sih pakai es kafe klasik yang ini ini enak banget katanya pakai ini tapi ini takarannya sendok apa namanya sendok teh kopi bubuk nah ini tak buka dulu ini ya nah, ininya apa namanya kopinya nggak tahu enaknya kayak gimana ini nggak boleh ketukar nih ini tiga sendok teh kita coba dulu ya ini satu kalau kurang ya beli dua berarti kan ini kan satu aja nih satu dua, satu lagi yang kopi bubuknya ini oh iya ternyata habisnya pas ini 3, oh berarti satu satu gini langsung tiga ini tiga tadi ini enggak udah habis minta ya habiskan aja lah kayak wes wes udah habis jadi satu gini ternyata satu saset pakainya Ya, untuk kayak gini ya, itu salah satu. Nah, ini lalu ditambahin sama sendok makan apa, yang air panasnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rata airnya cukup ya, Mas ya. Ya, ini saya singkirin ke ya, ini ini diaduk-aduk dulu nih ini ada yang ini dari gini nih wangi kopinya udah kerasa banget enaknya maksudnya wangi kopi Nescafe nya nih ini udah larut ini selesai deh saya caranya kopinya nah nah ini udah larut juga ini kopinya yang ini yang gula arennya yang ini udah larut juga nah kita lanjut kalau udah kayak gini kan sudah ada dua cairannya nih yang ini gula aren yang ini kopi nah sekarang kita coba di ini ya di apa namanya langsung di gelasnya sekarang saya mau nyoba langsung di gelasnya nah ini sudah sudah jadi dua cairan yang ini tadi sorry tadi jatuh ini gula aren ini campuran kopi sekarang kan kita namanya bikin kita harus pakai ini ya takaran satu ini ya apa namanya satu gelas Nah ini ya sudah, ini langsung dicoba aja, pakai satu sendok makan gula arennya dulu kan? Duluan ini gula arennya langsung dimasukin sini, satu sendok makan tuh. Saya juga ngeliat di Instagram, eh bener gak sih gitu, kok rada aneh gitu loh. Nah ini sudah sendok makan gula aren, lalu ini yang ekstrim nih, ini yang kayak agak gimana ya, jijik-jijik gimana gitu. Ini pakai kecap, nah ini kecap bangonya nih asli ini dua sendok makan kecap manisnya itu kecap bango 2 sendok nggak tahu deh kalau katanya orang sih enak-enak banget jadi ya kayak gimana ya ini satu waduh bentuknya e aja kental-kental gitu kan aneh gitu ya dua dah ini udah nih udah ada dua tetes 2 tetes 2 sendok makan nah tuh sampai tetes terakhir tuh udah singkirin dulu nah ini udah udah dua lapisan nih ini saya singkirin ya biar biar enggak ganggu kita pinggirin dulu ini kan tadi udah itu ya tambah lalu ditambahin es batu ini es batunya oke apa namanya oh ini masih jalan ya batu nih iki <laughs> aduh goyang goyang kamerane maaf ya jadi sepatunya kayak gini baru saya buat tadi nah, cobain yang saya ulang aja tumplak di sini Sepatunya baru jadi fresh from Fraser ini uh, nah. udah ini udah ada sepatunya. ini kalau kata yang dari itu banyak banyak aja sepatunya. biar enak Tuh, ini batu yang banyak seperti ini satunya eh, tapi kalau kebanyakan juga bikin menggigil ya kayak enak juga sih ada nah, tambah es batu ini kita tambah susu ini kan tadi susu ini kalau susu gini kan harus dikocok dulu ya ya kayak biasa lah ya kayak master chef master chef yang kayak di tv di rcti itu kayak gimana sih itu ya nah ini tambahin ini sampai ya sesuai selera ya nih bentuk eh sesuai selera jadi tambahin gitu kan di apa namanya warnanya jadi putih itunya sesuai terserah nah ini sampai maunya kayak gimana gitu nah, mungkin segini aja cukup nah dah ini udah mulai api soalnya sini tinggal dikit yang terakhir adalah eh, apa namanya sendok, ah, ini apa namanya yang terakhir itu, kita pakai sendok baru ya, nah ini yang kopinya, nah sekarang ini kopinya, kita pakai cairan kopi tadi, ini 4 sendok makan, satu, dua, tiga, empat, nah, dah ini udah jadi empat sendok makan nah ini kalau misalkan mau dilihat e, penampakannya kayak gini ya Nanti sebentar tak putar dulu kamera nih kameranya putar nih nah itu nih kelihatan nih kan jadi e, apa di bawahnya itu hitam gini tengahnya ada apa namanya ada putih-putih ini atasnya jaran kopi tadi nah ini sekarang tinggal diaduk aja sama saya katanya sih enak betul cuma saya tuh kayak jijik-jijik -jiji. Bukan jijik lagi ya Aneh gitu nah Pakai kecap bangu Nah ini diaduk-aduk ini Bentuknya kan juga uh, Unik ya Apa namanya Kayak gimana gitu Apa namanya ya ono oh, ya Aneh gitu loh Ya itu enggak apa-apa Kita coba dulu Pakai <tuk> kecap bangu Ya ampun Ya ampun Terusak deh, gitu ya. Nah sekarang kita coba dulu enak apa enggaknya ini udah diaduk esnya juga banyak kan tuh terasa banyak ya ya Nah ini kita lanjutin lagi jadi kayak warnanya kayak cappuccino tak coba wes sumpah rek enak banget asli kamu harus coba ini enaknya enak banget serius nggak ada isinya, nggak ada isinya kayak bau-bau apa namanya uh, ininya kecap-kecapnya itu nggak ada, ini betul-betul enak banget. Hmm, ini joss bro, mantap ini bro.